Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam, silakan di-onkan kameranya Kak Baik Pak uh, Sebelumnya uh, Bapak boleh tahu nama kamu dan dari kelas berapa Soalnya Bapak belum pernah bertemu dengan kamu di ruangan BK Atau kamu belum pernah konseling ke Bapak gitu sebelumnya Baik, Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Bella Idia dari kelas 11 IPS 2, Pak. Uh, baik, uh, senang sekali berjumpa dengan uh, Bella. Nampaknya ada sesuatu yang penting nih, yang uh, kam, sehingga kamu menemui, menemui Bapak di uh, diskusi kali ini di Google Meet gitu. Iya pak, benar sekali uh, benar ada yang sedikit mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini, pak. Uh, baik, uh, sejujurnya uh, apa yang mengganggu pikiran uh, Kaabela sendiri nih pada akhir-akhir ini? Ya sejujurnya sih saat ini saya sedang mempunyai masalah yang menurut saya itu cukup rumit gitu pak. Uh, berarti Kak Bella uh, sendiri ingin berkonseling dengan Bapak ya? Sebelumnya nih, Bapak mau bertanya uh, ke Kak Bella, tahu nggak sih apa itu konseling? Uh, sebenarnya sedikit tahu Pak. Kalau yang saya nah, tahu itu konseling seperti proses pemberian bantuan gitu Pak. Benarnya sih Pak. Wah mantap nih sebelumnya. Untuk detail atau lengkapnya uh, Bapak bisa jelas bantu jelasin lagi ya. Uh, proses konseling itu adalah pemberian bantuan dari pihak profesional, uh, yaitu seorang konselor yang dilakukan melalui wawancara kepada klien yang sedang mengalami masalah. Bagaimana sudah paham tentang apa itu konseling? Ambilnya sudah paham, Pak. Ambilnya sudah oke okay, nih. Uh, tadinya kan kata uh, Kabela bilang bahwa lagi mempunyai masalah. Yang cukup mengganggu pikiran Kak Bella. Nah, untuk sekarang, Kak bisa ceritakan hal itu kepada Bapak. Um, boleh sih, Pak, tapi nggak apa-apa kalau misalkan saya cerita di sini, Pak. Takutnya kan, misalkan kemana-mana jadinya, Pak. Ceritanya nggak apa-apa, uh, tenang aja. Soalnya di konseling itu, kita menjunjung tinggi asas kerahasiaan. Uh, Dimana nanti ketika keabela curhat tentang semuanya Bapak akan keep hal ini dari pihak manapun Jadi abela tidak perlu khawatir uh, Baik Pak, tapi sejujurnya saya masih bingung Harus mulai menceritakannya tuh dari mana Ya... Yeah. Bapak kan kurang tahu kan ini masalahnya Kak Bela sendiri. Nah, oh gini gini saja. Coba kamu pikirin masalah yang baru-baru ini terjadi. Barangkali jadi ingat apa yang mau diceritain sama uh, sama bapak gitu. Uh, iya Pak. Kebetulan baru ingat uh, kan Abil itu kan punya kakak tuh Pak. Terus Abil itu kayak merasa sedih gitu Pak karena kan yang seharusnya kan kalau kakak itu kan harus menjaga adiknya tapi ini sebaliknya Pak dia malah lebih mementingkan istrinya karena jelas-jelas istrinya itu salah Oh jadi uh, kakaknya Abela ini sudah berkeluarga dan ia lebih mementingkan istrinya ketimbang Abela yaitu adiknya sendiri Nah, tadi kan Abela sempat uh, bilang bahwa padahal jelas-jelas istrinya yang salah. Nah, Bapak masih belum tahu nih arti salah yang Abela maksudkan kepada istrinya kakak Abela ini seperti apa gitu loh. Uh, baik, salahnya tuh seperti ini Pak, saat itu kan kondisi rumah saya kan lagi banjir. Nah, terus ayah saya tuh lagi ngambil sesuatu untuk saya yang bisa buat didudukin gitu biar nggak kebanjiran. Nah, itu kan ayah saya tuh pergi keluar waktu itu entah mau ngapain gitu kan keluarnya tapi nggak lama tuh istrinya dari kakak saya tuh marah-marah dan bilang kalau seperti tidak dianggap keluarga cuman karena tidak dikasih bangku atau tempat buat dia biar nggak kena banjirnya itu Pak karena dia kesel ya udah eh, saya turun aja tuh dari bangku habis itu Bang Gitu niatnya mau kasih kan ke dia. Nah, malah dia berhenti marahnya tuh. Tapi ternyata masih terus marah. Dan sampai ngatain Abelah kalau kayak gak pernah ngertiin dia lah. Terus karena Abelah ikut kesel. Jadinya Abelah ikut marah juga. Tapi entah kenapa. Omongannya dia makin kemana-mana. Pokoknya kayak makin ngerancu gitu lah Pak. Sampai bilang kalau dia itu gak punya teman lah terus kayak karena nggak punya temen akhirnya kayak disuruh kayak mati aja gitu pak. Oke baik baik bapak uh, sampai di sini paham apa yang dirasakan oleh abela terhadap perilaku dari kakak ipar abela yang seperti itu baik mohon dilanjut lagi abela ceritanya. Nah setelah itu. Uh, kakak Abela itu bukan belain Abela Pak melainkan lebih membela ke istrinya tersebut dan malah kayak nyalahin. Abela takut kalau penyakit istrinya kambuh lah padahal kan bagaimanapun yang mulai duluan kan istrinya tuh Pak dan Abela sampai dikaget oleh mereka sendiri dan istrinya cuma ketahuketahup Pak. Baik, sebelumnya Bapak boleh tahu tentang apa penyakit yang diderita oleh kakak Ipar Abela ini? Kalau misalnya memang kakak Ipar Abela hampir mengalami gejala struk ringan, berarti sifat kakak Ipar Abela ini bisa Bapak katakan temper temperamental atau mudah marah, mudah emosi? Untuk detailnya bisa dilanjutkan, Abella silakan. Uh, baik Pak, uh, pokoknya seperti itu dan juga saat itu, abella cuman kayak bisa nangis doang pak yang lebih sedih lagi kakak ipar tidak ada perasaan atau keinginan untuk minta maaf ke abella yang gak sekarang waktu itu jadi yang cuma minta maaf paling cuman kakak saya doang pak gitu oke okay. nah dari sini kan bapak sedikit paham bagaimana sifat kakak iparnya abella yang cukup keras dan tidak mau meminta maaf ke abella tapi Bapak ingin bertanya jika Bella ingin kakak ipar Abella meminta maaf ke Abella, apakah Abella juga bersedia mem meminta maaf ke meminta maaf juga ke kakak ipar Abella? Uh, uh, saya pikir sepertinya sih belum bersedia pak, karena kan kata-kata yang dilontarkan selama itu. Uh, Kayak masih terngiang-ngiang gitu Pak dan buat kayak sakit hati juga kan terus kayak bikin jadi mengganggu aktivitas Abella Pak entah itu lagi belajar, mengerjakan tugas, sampai aktivitas-aktivitas di rumah lainnya Pak. Baik, jadi Abella pun masih cukup terganggu dengan segala ucapan yang dilontarkan oleh kakak Ipar Abella sehingga Abella masih menutup pintu maaf untuk kakak Ipar Abella. Bapak ingin tahu untuk konseling kedepannya, Abela ingin jalan keluar seperti apa dengan bantuan yang bapak bisa berikan di sesi konseling kali ini. Sebenarnya tidak ada Pak, Abela cuma pengen cerita aja Pak dan ingin didengarkan aja. Soalnya kalau Abela cerita ke teman-teman takutnya nanti kesebar gitu Pak. Oh baik kalau seperti itu Abela, bapak berterima kasih juga. Kepada Bella, bisa bercerita dan terbuka uh, tentang pengalaman yang dirasakan oleh Bella ini. Apakah ceritanya masih berlanjut? Sepertinya cukup sampai, aja, cukup sampai sini aja, Pak. Baiklah, dari pembicaraan kita kali ini, ada baiknya jika Bapak simpulkan terlebih dahulu. Kesimpulan yang Bapak dapat ambil adalah Abela sebagai adik Ipar juga sudah berperilaku sopan kepada kakak Ipar Abela Tetapi waktu demi waktu dikarenakan sifat dan sikap yang kurang baik dari kakak Ipar Abela Membuat Abela jadi kurang menyukai sosok kakak Ipar Abela ini Dan hal itu juga membuat Abela menjadi sering kepikiran atas kata-kata yang sering dilontarkan oleh kakak Ipar Abela tersebut membuat aktivitas Abela juga menjadi terganggu. Iya Pak, seperti itu. Iya. Pak. Oh, ya. Apakah Abela sudah mempunyai solusi untuk mengatasi masalah-masalah atau perkataan yang Kakak Ipar Abela masih sering lontarkan agar hal tersebut tidak mengganggu Abela lagi? Um, mungkin yang Bapak maksud self healing ya Pak. Kalau Abela sih. Biasanya menonton anime, Pak, agar lupa dengan masalah-masalah yang Abelah hadapi. Jadi, kayak lupa gitu, Pak, sama masalah-masalah yang ada. Baik, menurut Bapak juga itu merupakan self healing yang bagus untuk Abelah. Dan Bapak harap fokuslah dengan apa yang ada pada saat ini, tidak usah berlarut-larut dengan masalah yang Abelah hadapi. Enjoy, enjoy aja pokoknya. Dan menjadikan hal tersebut sebagai suatu penyemangat buat Abella untuk menjadi personal yang lebih baik lagi. Iya Pak, saya akan menjadi anak iya. yang lebih baik. Uh, setelah konseling kali ini, Abella bisa kunjungi Bapak lagi untuk menceritakan hal-hal yang lainnya atau mungkin perkembangan dari uh, permasalahan pada kali ini apa ada hal yang ingin Abela ceritakan lagi kepada Bapak sebelum sesi konseling kita uh, pada kali ini Bapak akhiri? Uh, sepertinya ada cukup Pak, tidak ada lagi Pak mungkin di lain waktu aja kali ya Pak. Oke okay, baiklah kalau begitu konseling uh, ini kita akhiri mungkin jika kedepannya ada masalah lain yang Abela rasakan bisa datang mengunjungi uh, ruang BK atau Sesi konseling seperti ini lewat Google Meet. <kuh> uh, Bapak, sangat terbuka untuk uh, semua siswa-siswi di sekolah ini untuk uh, Bapak Ranggul dan Bapak Bantu uh, dalam permasalahan mereka. Iya Pak, saya juga sangat berterima kasih karena Bapak sudah membantu serta mendengarkan permasalahan, permasalahan yang sedang habis hadapi. Dan juga sekarang agak sudah cukup lega karena sudah cerita ke Bapak. Ya sama-sama Alhamdulillah Bapak bisa membantu Abela dalam meringankan masalah yang Abela hadapi. Uh, ya sudah kalau begitu Abela izin pamit ya Pak buat keluar unitnya. Oke. Okay. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.